Shalom. Shalom. Shalom aleichem bismahasia. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini telah lahir tokoh-tokoh besar. Tidak hanya dia adalah tokoh politik, ideolog, tetapi juga nabi-nabi besar. Kalau saudara melihat ribuan tahun yang lalu, di Asia kita ini sudah muncul guru besar yang bernama Konfusius, Lausi, dan banyak tokoh-tokoh besar yang lain. Jauh sebelum Yesus turun ke muka bumi ini, kita mengenal Hamurabi yang muncul dari Mesopotamia yang memberikan hukum pada manusia. Kita mengenal Musa yang memberikan hukum kepada manusia. Yang kemudian oleh orang Kristen, Islam, dan Yahudi Disebut Nabi Musa Kita mengenal banyak tokoh-tokoh Abraham, Musa, Daud, Salomo Sampai Karl Marx, Friedrich Engels Yang menggegerkan dunia Tetapi Semua tokoh-tokoh besar Semua Nabi-Nabi besar Semua rasul-rasul besar Dia tidak dapat melawan apa yang disebut dengan kematian Di dunia ini Hanya ada satu tokoh Satu pribadi yang kokoh dan besar Satu pribadi Yang tidak dapat disentuh oleh maut Yaitu Tuhan Yesus Seluruh dunia boleh menyaksikan Abraham besar Tetapi tidak bisa menghindar dari gelar Almarhum Nabi Ibrahim, seluruh kolong langit ini boleh menyaksikan karomak besar, Musa besar, Muhammad besar, Konfusius besar, tapi tidak ada satupun dari nabi-nabi, tokoh besar, orang-orang besar itu yang tidak mendapatkan predikat almarhum. Hanya Yesus Kristus yang tidak pernah almarhum, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, Yesus yang besar itulah Yang sering menimbulkan kontroversi, kesalahpahaman, pengertian Di antara orang-orang yang tidak mengenal dia Dan itu tidak hanya sekarang Jauh sebelum Yesus turun ke muka bumi ini Kita sudah menyaksikan kebesarannya Tapi orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri tidak bisa memahaminya Orang-orang Yahudi yang dilawat oleh Yesus yang secara darah dan daging Yesus lahir sebagai orang Yahudi tidak mengerti dia. Seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri kata Yesus. Dan demikian inilah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal dia. Kamu orang kerasukan setan. Kamu menyamakan dirimu dengan siapa sehingga engkau berkata Barang siapa percaya kepadaku Maka dia tidak akan mati selama-lamanya Sedangkan Abraham sudah lama mati Lalu dengan siapa engkau akan menyamakan dirimu? Ini pertanyaan saudara-saudara Pertanyaan yang sangat-sangat awam Karena orang Yahudi sekalipun dia satu darah dengan Yesus Tetapi dia tidak bisa mengerti siapakah Yesus Yesus bukan sekedar fisik yang kita lihat yang bisa digambar oleh Leonardo da Vinci. Yesus yang bisa kita lihat gambarnya di setiap kebaktian di setiap gereja. Tetapi Yesus yang ada sebelum Abraham ada. Yesus yang barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Siapa dia? Yesus yang tidak lain. Yohanes pasal 1 ayat 1. Sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan lidah apa engkau akan mengatakan firman yang bersama-sama dengan Allah. En enologos. Deologos enprostonteon. Keteos enologos. Pada mulanya logos itu. Firman itu. Pikiran Allah itu. Sabda Allah itu. Dan sabda Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Filbati'il kanal kalimah. Wal kalimatu kana inda Allah. Wa kana kalimatullah. Hadha kana filbati'inda Allah. Kulusai'in bihi kana. Yang saya baca ini bukan Al-Quran Tetapi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 Barangkali saudara merasa asing Ternyata kita ini sering lupa Ada 20 juta saudara kita Yang ada di Arab Dan adalah orang-orang Arab Kristen Ketika meletus perang Israel-Palestina kemarin saya berada di Bali, dan saya ditelepon oleh Radio Pelita Kasih untuk diwawancara. Dia tanya kepada saya, Pak Bambang punya waktu, sedikit saja 10 menit. Ya apa? Bagaimana komentarnya tentang Israel-Palestina? Sebab di media masa, sebab orang-orang demo itu selalu mengatasnamakan Palestina itu perjuangan Islam. Saya katakan, siapa yang memiliki data Palestina itu Islam? Siapa yang mengatakan Israel itu Kristen? Datanya dari mana? Orang-orang Israel itu ya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu agamanya perjanjian lama. Tidak percaya dengan perjanjian baru. Mereka masih menunggu Mesias itu akan datang. Ibaratnya matahari telah bersinar penuh di hari Rembang. Di tengah siang. Tetapi mereka selalu, orang Yahudi berkata, kiranya matahari kebenaran itu segera hadir. Mereka ada di tengah-tengah siang. Tapi mereka menolak matahari itu. Itulah orang Yahudi. Dan jumlahnya orang Yahudi yang sampai hari ini masih menunggu-nunggu kedatangan sang Mesias. Itu yang menjadi Kristen hanya 3,2 persen saja. Jadi hanya ratusan ribu orang Yahudi yang sedarah dengan Yesus itu yang menjadi pengikut Yesus. Sementara keturunan Ismail, orang-orang Arab. Sekarang ini di dunia timur tengah Ada 20 juta suku Arab Yang menjadi pengikut Yesus Lalu dengan cara apa kita mengatakan Palestina itu Islam Dan Israel itu Kristen Sementara orang Israel tidak percaya Dengan juru selamat Siapakah yang bernama Jos Habas Teroris Palestina itu Itu adalah orang Kristen Siapakah yang bernama Hanan Asrawi Juru rundengnya Yasser Arafat itu orang Kristen Siapa yang bernama Butros Butros Ghali Mantan Sekjen PBB Itu juga orang Kristen Siapa yang bernama Tarik Aziz Perdana Menterinya Saddam Hussein Si Irak itu Itu orang Kristen Jadi saudara-saudara melihat Ternyata apa yang kita lihat di Indonesia ini Sama sekali tidak cocok dengan kenyataan Edward Said Penulis buku Orientalism tentang dunia timur Itu adalah seorang Kristen Palestina Lalu saudara-saudara Kok bisa-bisanya orang mengatakan Ini perang agama Bagaimana dikatakan perang agama Butros Gali Itu orang Mesir Orang Kristen Anggota gereja ortodok koptik di Kairo. Butros itu Kalau orang Arab menyebut Petrus Karena orang Arab itu Sering saya kali Sering kali saya sampaikan tidak bisa menyebut huruf P Kalau di Indonesia saudara tahu wajahnya Mang Abud Dia tidak bisa menyebut Panu tapi vanu. Kalau saudara lihat orang Arab biasanya tidak bisa ngomong P tapi B atau F Dia menyebut bukan forsa tapi Bursa Suzuki Bursa katanya Itu orang Arab Jadi kalau Paulus jadi Bulus karena itu di dalam Alkitab kalau saudara membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama itu bunyinya Risalatu Bulus Rasulul Awal Aila Ahli Korintus. Jadi risalah Rasul Bulus yang pertama kepada orang Korintus. Tapi jangan dibuluskan Indonesia. Bulus itu bahasa Arab artinya Paulus seperti Petrus jadi Butros. Saya punya teman di Bali. Namanya Peter Gui Oh dia sangat bangga dengan kata Peter Tapi kemudian suatu saat saya nulis surat kepadanya Saya tulis Bapak Butros Gui Dan ini saudara muda dari Butros kali Itu korespondensi bunyi bahasa Saudara kita akan melihat Mengapa Yesus itu besar Dan sejauh mana kebesaran Yesus itu Ternyata tidak bisa dibatasi, tidak bisa diperkecil, tidak bisa diperkerdil dengan kekristenan. Saudara tahu, proklamator kita Bung Karno. Saya mau cerita kedekatan Bung Karno dengan Yesus. Suatu saat Bung Karno mengadakan pidato di hadapan orang-orang Kristen ketika menyelenggarakan sidang raya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Tahun 64. Bung Karno menceritakan. Bagaimana perkenalan dia. Dengan orang-orang Kristen pejuang. Seperti dokter Ratulangi, Seperti tokoh-tokoh besar yang berjuang. Untuk bangsa ini. Yang adalah orang Kristen. Ketika itu tema sidang raya adalah. Yesus Kristus. Gembala yang baik. Lalu Bung Karno dengan sangat mengejutkan. Berkata kepada orang-orang Kristen Saudara-saudara Tema sidang raya kali ini adalah Yesus Kristus Gembala yang baik Memang benar dikatakan dalam Kitab Injilmu Aku membaca dalam kitab Injilmu bahwa Nabi Isa berkata Akulah gembala yang baik Jikalau Isa al-Masih berkata akulah gembala Yang baik pada hari ini Bung Karno berkata bahwa Yesus Kristus bukan hanya gembala yang baik, tapi gembala yang paling baik, saudara-saudara. Ini ungkapan Bung Karno. Mengapa aku katakan Yesus Kristus itu gembala yang paling baik? Bung Karno bercerita bahwa pada tahun 1930 dia dilandrat, dilandrat itu di pengadilankan, diadili. Lan itu apa ini land, apa ini negeri derat rak itu adalah pengadilan Jadi pengadilan negeri Bung Karno dihadapkan majelis Hakim Yang mengadili Yang namanya Sigenbeck van Guklom Lalu Bung Karno berdiri Karena dia dianggap menghasut rakyat jajan Untuk memberontak terhadap Belanda Dan dia dicurigai Untuk menggerakkan revolusi dengan meriam dan bedil Lalu ditanya, Menir Soekarno, apakah saudara seorang revolusioner? Dia menjawab, betul, saya adalah orang yang revolusioner. Jikalau demikian, Menir Soekarno akan bekerja menghasut rakyat dengan bom dan granat. Soekarno mengatakan, tidak, saya tidak menghasut dengan bom dan rakyat. Hei, apa ada revolusi yang need made bom and granat? Yang tanpa bekerja dengan bom dan granat? Soekarno berkata, ya ada. Siapa tokohnya? Ada revolusi tanpa bom dan granat? Ada revolusi tanpa kekerasan? Ada. Kalau Tuhan mencermati agama Tuhan. Tokoh besar di muka bumi ini. Yang mengubah membalik dunia. Yang berevolusi tanpa bom dan granat. Adalah. Yesus Kristus dari Nazaret ini yang berkata, "Bung Karno, saudara-saudara, dan hakim ini seperti ini: sambar petir di siang bolong. Kaget, mengapa? Karena KTP-nya Kristen. Dia malu bahwa Soekarno, yang bukan orang Kristen, bisa mengakui, menghormati kebesaran Yesus." ketimbang dia Kristen tapi menjajah Indonesia, coba saudara bayangkan, Soekarno dengan tegar berdiri, saya mengikuti Yesus orang Nasaret. Kalau sekarang kira-kira ada nggak tokoh agama yang seperti itu kecuali Gus Ada nggak tokoh agama yang berani terang-terangan itu tanpa tedeng aling-aling itu? Saya mencatat di Indonesia hanya beberapa orang saja. Dan presidennya yang berani begitu hanya dua. Satu Bung Karno, dua adalah Gus Dur. Saudara ingat apa yang dikatakan presiden Gus Dur ketika Natal? Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Isa Almasih, Tetapi saya menekankan Yesus Kristus adalah Isa Almasih. Dan Almasih itu artinya Juru Selamat. Dan menurut tafsir-tafsir Islam kuno, Yesus itu adalah Juru Selamat. Karena itu Natal, bukan hanya milik orang Kristen, tapi milik kita semua. Karena seharusnya orang Islam juga menyambut Natal. <tik> saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, kalau bukan Gus Dur, di depan Kongres Muhammadiyah di Bandung tahun 1965. Karena Gus Dur itu pengagum Soekarno. Otomatis karena Soekarno pengagum Yesus Dia juga menjadi pengagum Yesus Kan begitu logikanya Bung Karno berkata kepada orang-orang Muhammadiyah ini Ini tidak bisa terbayangkan Amin rais pun tidak mampu berkata Di depan tokoh-tokoh Muhammadiyah Soekarno berkata Saudara-saudara Jika aku melihat anak-anak kecil itu Aku ingat akan siapa? Aku teringat akan Yesus dari Nazaret Yesus dari Nasaret yang di dalam Injil berkata Bring the to me, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Mengapa? Karena merekalah yang memiliki Koninkrk of God Koninkrk van Khad Jadi pemilik kerajaan surga Itu diungkapkan saudara-saudara Sekarang Pejabat itu penuh basa-basi Kalau saudara hadir dalam perayaan natal Si pejabat mengatakan, oh tidak, nanti saja kalau sudah acara ritualnya habis, saya baru masuk. Ketika Megawati datang ke Pura, hanya untuk upacara adat, bukan upacara agama. Langsung dikatakan, jangan milih presiden yang tidak jelas agamanya. Pilihlah Gustur. Begitu Gustur sudah dipilih, Gustur nggak bisa didikte. Sekarang jadikan Mega Megapresiden. Gustur itu tidak bisa mendengar suara rakyat. Rakyat yang mana? Ya rakyat yang bisa mereka apusi. Itulah situasi di negeri kita. Karena itu saudara-saudara, jikalau saudara ke depan terbentur tembok, ke belakang terbentur tembok, ke samping kiri, samping kanan berbenturan dengan tembok, kemana saudara lari? Saudara tidak mungkin jadi ontorjo untuk ambles ke bumi. Saudara hanya mungkin lari ke atas. Datang kepada Yesus. Dan Yesus akan memberikan jawaban untuk persoalan bangsa ini. Lalu, lalu saudara-saudara. Kita melihat tadi betapa besarnya tokoh Yesus Kristus itu mengilhami dunia. Betapa besarnya tokoh Yesus Kristus itu mengilhami tokoh-tokoh dunia. Mengapa? Karena Yesus Kristus bukan manusia biasa. Dia manusia yang luar biasa Dia antropoteos Dia adalah manusia Allah Dan dia adalah manunggaling kaulogusti Yang sebenar-benarnya Itulah Yesus Karena itu jikalau saudara-saudara Punya pikiran, punya hati, punya kekuatan Punya segala macam Sesuatu berikanlah kepada Yesus Kristus Karena dialah yang akan dapat memberikan saudara jaminan yang akan dapat memberikan saudara kepastian yang tidak mungkin dapat saudara capai dari orang-orang lain. Saudara boleh kecewa dengan politik dolar 9 ribu. Dengan ekonomi yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti. Yesus mencintai saudara dan saya. Amen. Orang Yahudi itu berpikirnya secara konvensional. Orang Yahudi berpikirnya secara konvensional. Dia berkata, "Bagaimana kamu mengatakan bahwa Abraham melihat hari-harimu? Umurmu belum sampai 50 tahun, lalu kamu mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Bagaimana logikanya? Yesus dianggap orang majnun. Majnun itu kerasukan jin, kerasukan setan. Makanya kalau ada Laila majnun, Laila kerasukan jin. Yesus dianggap kerasukan setan." Dan di Cibera ah ini Samaria. Ini Samaria. Cibirannya ini yang pertama adalah penghinaan secara otoritas rohani. Yang kedua adalah rasialis. Jadi orang Yahudi ini orang yang paling rasional, rasionalis. Rasialis. Di depan Tuhan dia berdoa. Parokata adonai elohenu melek haolam. Bahasa apa itu? Bahasa Ibrani. Dia berkata, Terpujilah engkau Tuhan. Raja yang kekal Allah yang kami sembah Yang telah menciptakan kami Jadi orang Yahudi Dan bukan orang Samaria nah, saudara, Itu sangat-sangat rasialis Kira-kira kalau di Indonesia Kalau di Indonesia ini Kalau ada orang Jawa Tidak beneh, Tentu orang akan biasa saja oh, Orang memang Orang waras setengah dua belas Iya kan? Setengah <tuh> dua belas itu orang waras Apalagi kalau ada orang luar Jawa. Ini ini ini, ini rasialis. rasialis ini. Dia katakan, siapa itu? Wow, namanya si A. Kristian, katakanlah. Orang mana? Toraja dia. Wah, orang kok enggak Jowo begitu. Kata enggak Jowo di sini, enggak patek genap. gitu, Artinya gitu. Coba kalau misalnya. Satu saat teman saya membeli rawa. Rawa itu dulu zaman itu di Bali, dianggap ini enggak ada artinya. Karena kebetulan itu matanya sipit ini teman saya ini. Tapi sebetulnya kulitnya juga tidak terlalu lebih putih dari saya sebetulnya. Tetapi tetap aja diketahui ini warga keturunan. KTP-nya ditandai zaman Juarto Kemudian dikatakan, orang kok beli apa ini tempat rawa gitu? Dasar Cina Ini rasial. Jadi yang rasial itu dikutuk oleh Injil. Sudah sudah sudah tiad Yesus dianggap Samaria. Loh kalau Samaria kamu mau apa? Saudara-saudara harus berani. Tapi kalau ada saya juga harus berani. Dikatakan, dua Cina orang gena. udah Kristen dikristenkan. Ya memang saya Cina, kamu mau apa?" Harus berkata begitu. Jangan ndak usah lah karena Anda kebetulan lahir jadi ras Cina. Itu apakah pilihan saudara? Tidak kan? Siapa yang menentukan Anda jadi Jawa, jadi Batak, jadi Cina, jadi menadu? Siapa yang menentukan? Nenek moyang kita? Bukan. Tuhan, kalau gitu saudara menghina rasial, menghina Tuhan. Karena itu saya tegaskan karena berdasarkan kebenaran kitab suci. Bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai diciptakan according to the image of God. Menurut citra ilahi. Karena itu barang siapa menghina manusia, dia menghina penciptanya. Jangankan satu generasi apabila kita melihat dari kebenaran kitab suci. Jangankan satu, dua, tiga generasi. Sepuluh generasi pun, dua puluh generasi pun. Tidak bisa menghilangkan apa yang namanya rahang batak atau sipit tionghoa. Apa yang namanya ikal irian. Atau kuning langsat manado, apa yang namanya mancung Arab maupun lidah Bali? Jadi, karena semuanya itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Di Israel kemarin, saya diwawancara, saya katakan bagaimana supaya Israel tidak bentrok terus dengan Arab. Saudara, ini pertanyaan idealis, apa ini pertanyaan realis kalau realistis ya perundingan, perundingan, perundingan. Tidak usah perang. Setiap pihak masing-masing untuk menahan diri. Masing-masing untuk melihat posisinya. Dan hindari intervensi-intervensi pihak asing. Itu realistis. Tapi yang idealis bagaimana? Saya hanya ingin menyaksikan di Israel ada beberapa orang Kristen Yahudi. Yang mereka mempunyai gereja namanya Knesset Hamasyah. Jadi kata keneset itu yang menjadi bahasa Arab, kenisah. Kenisah itu bahasa Indonesia-nya gereja. Jadi keneset, hamasiah gereja sidang Kristus. Gereja dari Kristus. Di sana orang-orang Yahudi yang biasanya angker. Saudara tahu orang Yahudi itu angker, caovinistik. Cauvinistik itu pokoknya Yahudi itu pilihan Tuhan. Yang lain-lain itu goyim. Itu mirip dengan saya Jawa pusat kamu luar Jawa. Saya Jawa diasuh oleh satria-satria yang halus budi. Coba saudara lihat setelah satria Jawa. Arjuna yang halus. Punta Dewa yang halus. Asuhannya kilurah yang namanya semar. Tapi orang-orang yang luar Jawa itu diasuh oleh togok dan belung. Ini kebudayaan, tapi ini sebetulnya mencerminkan sikap cawfinisnya orang Jawa. Dianggapnya orang-orang yang di luar itu tidak halus budi seperti saya. Yahudi juga seperti itu. Seolah-olah bangsa lain itu goyim. Bangsa lain itu bangsa seberang. Bangsa tanah seberang. Bangsa yang kurang bagus. Bangsa yang kurang beradab. Lalu mereka berdiri seolah-olah memonopoli dunia. Biasanya kalau orang Yahudi ditegur... Tegurannya berbunyi shalom Shalom itu salam Damai sejahtera Bahasa Arabnya salam Shalom alaikum Makanya ada nyanyian shalom alaikum. shalom alaikum itu Arabnya wa alaikum Jawabnya Wa alaikum salam Bahasa Arabnya wa alaikum salam Kok mirip? Karena Ismail saudaranya Iskak, Iskak dan Ismail itu anaknya Ibrahim Itu makanya mirip di Indonesia ini kan orang tidak tahu kalau bahasa Ibrani mirip dengan bahasa Arab, karena apa? Orang Kristen tidak paham dengan kitab bahasa aslinya. Ini persoalannya. Karena itu saudara-saudara kita perlu kembali ke teks asli kitab suci. Kami mewadahkan seminar, sangat dibantu oleh Pak David ini, judulnya kembali kepada teks asli kitab suci. Nanti kita akan hadirkan pembicara karena kita membantu programnya lembaga kitab Indonesia. Sekarang lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan Alkitab dalam bahasa Ibrani Indonesia untuk Perjanjian Lama, Yunani Indonesia untuk Perjanjian Baru. Tapi sayangnya, orang Kristen tidak pernah mau beli yang itu. Ketebalan katanya, padahal itu penting sekali, dan kita juga hadirkan orang dari lembaga Alkitab Indonesia yang resmi menerbitkan Alkitab Indonesia ini. Layih. Tidak ada itu namanya Eliezer Ben Abraham yang bikin Alkitab sendiri Eliezer Ben Abraham, Ben Kapok, Ben Apa Itu ndak ada itu Yang resmi adalah lembaga Alkitab Indonesia Dan kita mau bantu lembaga Alkitab Indonesia Dalam satu seminar kembali pada teks Kitab Suci Dan kita juga akan hadirkan tokoh Islam Jalaluddin Rahmat Doktor Jalaluddin Rahmat Yang akrab dipanggil Kang Jalal Lah Orang Kristen pasti bertanya, untuk apa Pak Bambang? Ini namanya iman Kristen kok menghadir-hadirkan kiai, menghadir-hadirkan dokter, biar wawasan kita luas. Mengapa wawasan kita luas? Karena biasanya orang Kristen itu larut di dalam problem-problem antar dirinya sendiri yang tidak pernah mau keluar. Mengapa kita sekali-kali mendengar, mengapa si orang Islam itu sulit menerima pewartaan kita? Mengapa orang Islam sulit menerima logika kita? Karena Alkitab ini kalau dibatak bahasanya Batak, di Madura bahasanya Madura, namanya Alkitab. Dan Isa Almasih itu embikna Gusti Allah. Embikna Gusti Allah itu artinya anak domba Allah. Anak domba itu bahasa Maduranya embik. <Sessına> Jadi kalau Yesus anak domba Allah, Isa Almasih Guste Isa Almasih ambitna Gusti Allah. Ini di Madura. Lalu kalau di Jawa ya bahasa Jawa. Cempene Gusti Allah. Kalau di dalam bahasa Batak ya Batak, bahasa Koi ya bahasa Koi. Lalu akibatnya mana aslinya? Mana original teksnya? Kami tahu, kami perlu yang itu. Ini yang sering kita lupa. Karena itu saudara-saudara, mengapa Yahudi ini tidak mengerti maksud Yesus? Yang dia maksudkan Yesus, aku itu, aku sebagai firman Allah. Sebagai firman Allah, aku tidak hanya dilahirkan dari rahimnya ibuku Maria, tetapi aku lahir dari Allah. Karena Allah itu adalah Bapamu, kamu pasti percaya kepada saya, sebab saya datang dan keluar dari Allah. Bahasanya tidak nyambung. Itu akibat bahasanya tidak nyambung, maka orang Yahudi tidak mengerti. Karena itu Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Madura. Kendati pun diterjemahkan, tapi aslinya jangan hilang, ini yang penting. Karena orang Madura itu, ini orang Madura, kadang-kadang tidak bisa membedakan kata benda, kata sifat, tak bisa itu. Karena itu kalau dulu zaman Melayu kuno itu ada kata-kata, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar Allah yang heranlah Terus ini Nyanyian ini di Bangkalan Ada orang Madura datang Dia mikir Allah kita heran dan besar Oh Allah itu gemuk Kayak Pak David begitu <risas> Dan heran Dia gampang kaget Allah yang kagetan Coba apa begitu maksudnya Tidak Allah kita itu maha besar dan maha mengherankan itu kan persoalan bahasa, loh. Demikian juga orang Madura. Gustur datang bersama rombongnya. Bukan rombongannya. Berhubung Bapak Presiden datang bersama rombongnya. Waktu itu, saudara-saudara, ibu-ibu fatayat masih ada di panggung. Ibu-ibu fatayat yang masih ada di panggung diminta keturunannya maksudnya disuruh turun dan kepada rekan-rekan pemuda ansor yang masih merokok supaya dibunuh yang dibunuh rokoknya maksudnya karena apa? tidak jelas antara kata kerja, kata sifat, kata benda karena itu pengakuan iman kita, kredo kita, sahadat kita agar dimengerti orang lain maka kita harus menterjemahkan itu menurut konteksnya yang setempat tetapi aslinya jangan hilang karena orang Islam di Indonesia itu yang penting asli walaupun tidak mengerti yang penting asli walaupun tidak mengerti coba ini yang berkata Komarudin Hidayat dokter dari IAIN Syarib Hidayatullah. suatu saat dia hadir dalam acara natal yang kami selenggarakan di Jakarta Natal itu kalau gereja saya, gereja Arab ini, Ortodoks Syria ini, namanya Aidil Milad. Jadi Natal itu Aidil Milad, hari kelahiran. Milad siapa? Milad dia Rabina Yasual Masih. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. satu saat dia mengatakan, Saudara-saudara kalau saya melihat tadi pengajian, saya merasa sangat uh, diberkati. Karena apa? Ini tajwidnya bagus. Tajwidnya itu cara bacanya bagus, tapi ingat orang Islam itu tidak setiap kali membaca Quran, dia bisa mengerti. Orang Islam itu baca Quran, <tik> dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, itu kebanyakan tidak hafal, ndak ngerti. Tapi hafal di Kristen kebalikannya, dia mesti hafal dan mesti ngerti karena apa bahasanya Indonesia, mesti saja bahasanya sendiri. Tapi aslinya tidak tahu. Nah, orang-orang Muslim itu kadang-kadang sulit menerima kita karena dia tidak tahu aslinya. saudara-saudara coba lihat, kalau kiai Islam, kalau khotbah, pernah bawa Alkitab seperti saya tadi tidak pernah mari kita buka surat sapi betina ayat 37 kalau diterjemahkan albakoro kan sapi betina kan tidak ada tapi dia langsung mengatakan saudara-saudara firman Allah di dalam Al-Qur'an surah setian, ayat sekian mengatakan bismillahirrahmanirrahim madina amanu hu anfusakum nar yang artinya wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suara siapakah dan lokat siapakah itu? Zainuddin MZ yang belum MA, saudara-saudara. <tik> Biasanya tapi dia hafal, tapi kalau kita pendeta kadang-kadang lupa ini. Saudara-saudara, kita baca tadi Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya apa? Karena begitu besar... Kasih Allah akan isi dunia ini... Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat B tadi... Melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu aja enggak hafal. Karena akibatnya... Pewartaan kita ditolak. Dalam konteks itulah... Kita perlu memahami teks bahasa asli. Coba kalau kita memahami teks bahasa asli. Karena akulah dia... Kata Yesus. Ego eimi. Ego eimi itu artinya apa? Eh, yeh Asyar, eh, yeh aku adalah aku. Gelar siapakah itu? Gelar Allah di dalam keluaran pasal 3 ayat 14. Itu berarti Yesus berasal dari Allah sebagai Firman Allah. Dia adalah Allah, itu bahasa asli. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia kurang jelas: "Akulah Dia, ya siapa?" Akulah Dia, itu maksudnya: "Aku adalah berasal dari Allah, Akulah Yahweh itu." Akulah Yahweh yang menyatakan diri kepada Musa. Dan sekarang menyatakan diri kepadamu semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita melihat bagaimana Yesus ini sebagai apa? Sebagai firman Allah. Sehingga Abraham, sebelum Abraham ada, maka aku sudah ada. Sudah ada sebagai firman Allah. Dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Nah ini yang terakhir orang Islam sulit mengerti. Kalau begitu, kalau Yesus Kristus itu sebagai firman Allah. Kalau Yesus Kristus itu sebagai firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Lalu bagaimana kita harus mengenal dia? Siapakah dia? Menerangkan dia seperti apa? Ini yang penting. Karena itu dalam iman itu perlu tiga kriteria. Ini perlu dicatat. Yang pertama adalah ajaran yang benar. Doktrin yang sehat. Inilah ajaran dalam bahasa Yunani adalah doksa. Yang benar, yang lurus itu ortos. Ajaran yang lurus ortodoksa. Jadi syarat pertama, ortodoksa. Kendatipun saudara tidak bergereja ortodok, tidak masalah, jangan masuk ortodok. Karena ortodok di Indonesia tidak punya gereja. Jadi kalau masuk alfa omega saja, tetap. Tetapi harus imannya ortodoks. Imannya harus lurus, harus benar. Yang kedua, ortopraksia. Perilaku hidupnya harus benar Yesus katakan, jika lo hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kamu tidak bisa melihat surga, melihat kerajaan Allah. Ngelok, tok gak iso, apalagi masuk. Itu kalau hidup keagamaan tidak lebih benar. Karena itu kamu dibaptis dan kamu harus born again. Harus lahir baru. Diperanakan kembali dalam roh kudus supaya orang bisa mencapai surga. Ortopraksia Yang ketiga, ortolatria Penyembahan yang benar Penyembahan yang benar Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Tiga-tiganya ini harus ada Dalam iman kita, amin. amin Yang pertama adalah Ajaran yang benar Seumpama kita kurang benar, bagaimana pak? Lah, jangan ekstrim-ekstriman Ada orang mengatakan <tuh> Seluruh ajaran yang tidak cocok Dengan ajaran gereja saya Neraka Lo yang punya neraka itu siapa? pun oh, neraka itu miliknya Tuhan bukan miliknya Mbahmu. Bisa menentukan begitu dari mana? Ada orang Batak, saudara-saudara. Namanya Situmurang. Nah orang Batak ini imannya keliru. Tetapi hidupnya tulus, benar. Lalu dia katakan dia dialog dengan teman muslim. Dia tanya begini. Pak Situmurang. Apakah bapak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ah, Apa-apa pula kau itu? Ya Tuhanlah Yesus itu katanya. Lah Yesus Tuhan itu lalu Tuhannya ada berapa? Tuhan itu satu. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu ya Yesus itulah. Loh, kalau Allah Bapak itu Yesus, ketika Yesus disalibkan dia mati apa enggak? Dia mati. Lalu kalau Yesus mati di surga kan kosong kalau Bapak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Gimana ini? Ah, sudahlah, mau disebut si bapak kek, si putra kek, si roh kudus kek. Itu kan marganya, itu itu juga loh. Apa marganya ya? Allah, itulah marganya. Katanya ini salah, apa benar? Salah ini, ini heterodoks. Ini ajaran yang menyimpang. Bapak itu bapaknya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah, bapak di dalam diri Allah Bapa itu ada firmannya, firmannya itu Yesus Kristus, dan rohnya yaitu roh kudus jadi roh kudus itu bukan Yesus karena roh kudus itu rohnya Allah Yesus itu firmannya Allah dan Allah itu, Bapak itu bukan Yesus lah kalau Bapak Yesus Yesus berdoa kepada siapa jadi tritunggal itu jangan disederhanakan ya pokoknya satu ya Yesus itu lalu ketika Yesus mati, di surga tinggal berapa kan habis Nah selama tiga hari, tiga malam, Yesus mati. Siapa yang jadi Tuhan? Lalu si Batak ini kan bingung. Persoalannya begini. Apakah si Batak ini masuk neraka gara-gara salah imannya? Siapa yang berani begitu? Allah yang kita sembah itu bukan Allah diktator. Allah itu adalah Allah Bapa yang penyayang. Apa ada seorang Bapak yang menghukum anaknya gara-gara salah menyebut namanya? Apa ada seorang bapak yang menyebut anaknya itu kafir, anaknya itu murtad, anaknya itu salah. Gara-gara lidahnya belum fasih menyebut namanya. Tidak kan? Saya punya keponakan kecil, dia menyebut Pak Poh Bambang. Karena tidak bisa menyebut Pak Poh Bambang, dia menyebut pohba <tuh> Itu sejak kecil. Sampai kemudian di SD kelas 3 pun, dia menyebut saya Poh ba. Apakah saya akan menghukum dia gara-gara dia salah menyebut nama saya? Itu orang gendeng yang begitu itu. Dan Allah tidak pernah menghukum orang, anaknya sendiri yang salah menyebut namanya. Tapi lebih baiknya, kalau menyebut namanya benar, teologinya benar, perilaku hidupnya juga benar. Kemudian cara hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga penyembahan yang benar Ini versi Pantekosta sekarang Orang Pantekosta itu sulit Masuk gereja protestan karena apa? Karena terlalu ini pak Terlalu Slowly ya Terlampau ya dingin Tidak ada roh nah, Rohnya ada jelas Roh kudus itu ada Kalau ndak ada GPIB bertahan tiga 300 tahun Tapi hanya kurang semangat saja Gitu loh jadi bukan berarti kalau kurang semangat itu Tidak ada Roh Kudus, tetap ada Roh Kudusnya. Tapi Roh Kudus itu diekspresikan dengan cara yang sangat sangat apa ini slow. Karena memang karakternya itu orang berbeda-beda. Ada yang berangasan ya gitu. Wong begitu harus begini-begini. Tapi ada yang model-model Pak Raden itu ya, itu harus kira-kira cocoklah kalau Protestan itu, tapi semuanya benar. Semuanya benar. Nah, ini sekedar versi versi Pantekosta. Dikatakan begini. Pada suatu saat kalau di Indonesia bagian timur, di Indonesia bagian barat tuh baik-baik semua, di Indonesia bagian timur. Ada pendeta, ini tidak semua pendeta. Sebelum naik mimbar supaya mantap dia mesti minum sedikit. Cap tikus. Nah, ini pendeta Manado ini. Wah, wow, begitu dia naik mimbar. Biasanya kalau di gereja Protestan ada nyanyian rohani. Kita jamat Tuhan, kita nyanyikan, nyanyian rohani nomor 279. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Itu perlindunganku. Itu perlindunganku. Dua bait dia hafal. Yang bait ketiga dia karena agak kubam sedikit. Kacamatanya ketinggalan lalu dia lupa ekspresif sekali kacamata ku tertinggal <Song> kacamata ku tertinggal paket lagi bukan itu ku maksud bukan itu ku maksud inilah repotnya kalau pendeta dengan jemaatnya mabuk semua saudara. <Song> karena ini memang lagi jadi mode ini lagi jadi mode. Apa buktinya jadi mode? Sekarang ini banyak orang sehat tapi minum obat. Itu yang repot. Sehat pak sehat? Enggak flu. Ketergantungan dengan obat. Itu akibatnya, saudara-saudara. Jadi penyembahan yang benar tidak ditentukan oleh cara menyembah. Tapi ditentukan oleh pemahaman dia. Sejauh mana setiap hati orang dibawa kepada Allah. Karena itu enggak usah lagi kita saling serang-menyerang gereja-gereja lain. Kalau kita saling menyerang... Pihak ketiga yang menikmati Amin Karena kita harus satukan langkah Satukan iman Satukan persaudaraan Dalam nama Yesus Dan buktikan lagu kita benar Dalam Yesus Kita bersaudara Kita memang bersaudara Termasuk Katolik pun saudaramu Amin Karena itu Katolik kadang-kadang juga ngecek kita Orang protestan jangan balas mengecek. Suatu saat seorang teman pak gerejanya dari mana katolik ini oh saya gerejanya GKJW apa itu Gereja Kristen Jawi Wetan oh iya pak kalau bapak ke Israel sana gerejanya GKJW mana pak undang oh, ada oh iya pak kalau gereja Katolik ada di sana oh, iya. ya benar jadi bapak namanya didaftar di mana pak di Malang oh iya ketua sinudonya Profesor Wismuatibau rumahnya mana pak Rumahnya di Malang. Oh, cuma Malang. Kalau nama saya Pak Katolik didaftar di Vatikan, Pak. Pemimpinnya Paus, Pak. Amerika aja takut, Pak, dengan Paus itu. Ini Protestannya jengkel. Kalau oh, dia mengatakan, "Oh, iya iya Bapak hebat ya, Katolik hebat." Ditanya, "Bapak kalau berdosa gimana, Pak? Oh, pengakuan dosa kepada siapa? Kepada pastor." Oh. Kalau pasturnya berdosa, Pak? Pengakuan dosa kepada uskup. Kalau uskupnya berdosa, ya pengakuan dosa kepada paus. Oh, kalau pausnya berdosa, langsung kepada Tuhan. Loh, paus saja protestan kok bapak jadi katolik. <SILENCIO> yang seperti ini sering. Ini namanya debat dokar, saudara-saudara. <SILENCIO> Tahu nggak dokar? Ya debatnya kusir itu. Mari kita hilangkan segala macam cara memojokkan yang lain, cara mengadu yang lain, dan kita kembali kepada gereja Kristus yang kudus am. Yang kudus artinya yang suci. Bukan kita yang suci. Bukan saya yang suci. Bukan saudara yang suci. Bukan pak pendeta yang suci. Tetapi Kristus yang suci. Yang memampukan kita untuk dikuduskan dan disucikan. Yang kedua. Yang am. Yang am itu bahasa Yunaninya katolon. Yang menjadi kata katolik. Berlaku semua orang. Karena itu. Kalau masuk gereja jangan pilih-pilih. Di situ banyak jawanya, enggak lah. Ini udah penyimpangan ini. Musaya kalau enggak masuk gereja Jawa itu rasanya bukan gereja itu. Apa sih itu? Itu iblis. Ini. Saudara mengatakan saya ini kalau enggak masuk gereja, batak udahlah, tidak tidak bukan gereja. Ini iblis yang memecah gel, belah gereja dari suku-suku, seperti orang Yahudi mengecap Yesus Samaria. Demikian juga Iblis bekerja sekarang ini. Jangan sampai kita terlena sedikit pun Jangan sampai membuat kita kehilangan kendali. Jangan sampai kita membuat orang lain yang menikmati kericuan kita. Orang lain yang menikmati kekurangan kita. Marilah kita bertumbuh bersama-sama. Kita berkembang. Kita bertumbuh bersama-sama.